Halo sahabat Halo studio perkenalkan nama saya Meliana. Saya adalah kontributor utama di channel YouTube Halo Studio Hallomestudio. Studio adalah channel YouTube yang kami gunakan untuk membagikan pengetahuan yang kami miliki terkait bidang teknologi informasi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Timotius Witono. Beliau adalah salah satu dosen di program studi S1 Teknik Informatika Universitas Kristen Manata, Bandung. Saya biasa manggilnya Kotimo. Kotimo, silakan menyapa para sahabat studio? Halo Meli, halo semua sahabat, halo Mel Studio, senang ketemu kalian semua, senang ketemu Meli, lama nggak meet up karena situasi pandemi kayak gini, kita bisa ketemu virtual seperti ini pun udah mengucap syukur, Mel hari ini thank you banget udah diundang di Halo Mel Studio, perkenalkan bagi teman-teman yang nonton hari ini saya Timotius Witono, saya teman kerjanya Ibu Meliana atau saya panggil Meliana, Udah belasan tahun kami bekerja bersama-sama di Fakultas IT, kami senang kerja bareng-bareng di fakultas yang luar biasa, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha Thank you Mel buat hari ini, udah ngundang saya jadi tamu di Halo Mel Studio, semoga obrolan hari ini bisa berguna buat semua viewer, semua orang, sehingga bisa bisa suka dengan konten Halo Mel Studio, bisa subscribe, bisa dukung, konten semakin maju. Yeah. Kotimo, kita mau bincang-bincang nih tentang bidang yang sangat disukai oleh Kotimo, yaitu Network and Security alias Jaringan dan Keamanan. Ini bidang apa sih kok? Kok milih favoritnya di Network and Security? Boleh cerita nggak buat kita semua, kok? Iya, teman-teman. Jadi, saya dan Bu Meli sama-sama kami dosen di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Ini salah satu tempat belajar yang Baik, jadi teman-teman kalau mempertimbangkan mau kuliah di Bandung, coba pertimbangkan untuk juga bisa kuliah di Maranatha, khususnya Fakultas IT. Kebetulan Ibu Meli punya bidang tertentu, saya juga punya bidang lain. Yang saya geluti selama ini adalah bidang network and security. Nah, apa itu network and security? Kalau saya suka istilahkan ini ke mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar adalah kita sebagai tukang pipa. ya Jadi tukang pipa itu kan tugasnya adalah Misalkan kalau ada di sebuah rumah, sumber airnya misalkan pakai tandon air, di mana tandon air itu mungkin ada di posisi atas, mungkin 3 meter di atas permukaan tanah. Kemudian ada pipa yang menyalurkan air dari tandon air ini ke kamar mandi, ke wastafel, ke eh, keran taman, ke bagian-bagian tertentu di rumah kita. Nah, tugas dari... Orang yang bergerak di bidang network dan security adalah menjadi tukang pipa istilahnya. Jadi ketika ada data yang harus dipindahkan dari sebuah tempat ke tempat lain, misalkan kalau hari ini kita pengguna internet, kemudian kita mengakses Instagram, kemudian mungkin sosial media yang lain, atau website, atau YouTube, dan sebagainya, maka orang yang bergerak di network dan security itu punya concern bagaimana Mengirimkan data, kalau tadi contohnya, kalau seperti tukang, tukang pipa itu mengalirkan air. Kalau ini mengalirkan data dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar, tak, dengan waktu yang secepat-cepatnya, tanpa ada kebocoran, tanpa ada uh, pip, uh, pipa yang macet di tengah jalan, dan seterusnya. Ketika yang menggunakan banyak pun tetap bisa. Uh, tidak ada yang kehabisan apa namanya kuota atau tidak ada yang kehabisan speednya tetap bisa baik dan seterusnya. Jadi kalau ditanya network and security itu, itu seperti apa? Kalau saya analogikan itu seperti tukang pipa. Bagaimana kita mengalirkan air dari satu titik ke titik lain atau mengalirkan data dari satu titik ke titik lain. Nah Kalau security-nya bicara tentang bagaimana ini dialirkan dan di tengah-tengahnya itu air tidak tidak bisa disadap orang air atau data yang kita alirkan itu tidak bisa diambil orang, dan tidak bisa dirubah orang dan data yang dikirimkan dari satu titik ke titik lain dengan lancar dan aman nah itu yang concern orang-orang yang bergerak di network dan security. Gitu Meli. Nah ini sesuatu yang menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita tanya ke Upatimo, skill apa sih yang dibutuhkan kalau ada teman-teman kita yang tertarik dengan bidang network and security ini? Dan kenapa sih ini penting? Hmm. Network and security, kenapa nih, kok Iya, uh, network and security ya. Kenapa ini penting? Jadi, teman-teman, hari ini kita sudah mulai bekerja di rumah. Ya, beberapa dari kita sudah work from home, di mana ketika kita work from home, kita akan bergantung dengan yang namanya infrastruktur. Jadi, teman-teman, infrastruktur ini sesuatu yang diperlukan di berbagai bidang kehidupan. Kalau hari-hari sebelum kita pandemi, misalkan sebuah kampus, sebuah kampus perlu infrastruktur. Infrastruktur bisa banyak hal. Nah, salah satunya kalau kita bicara IT, di bidang IT kita juga punya infrastruktur. Seandainya sebuah kampus seperti saya dan Bu Meli bekerja, kami bekerja di kampus Universitas Kristen Maranatha. Di Maranatha ada beberapa gedung yang terpisah. Bagaimana beberapa orang atau Cukup banyak orang yang bekerja di gedung yang terpisah ini bisa berkomunikasi satu sama lain. Tentu perlu ada struktur. Salah satunya kalau kita bicara IT, kita perlu jaringan komputer yang menghubungkan antara gedung A dengan gedung B, dengan gedung C, dengan gedung E, dan seterusnya. Sehingga semua bisa berkomunikasi. Kemudian kalau kita bicara di industri, contohnya misalkan kita bicara industri perbankan. Di industri perbankan juga perlu orang-orang yang menangani infrastruktur. Kalau kita bicara di IT-nya, perlu ada orang-orang yang menangani infrastruktur IT. Hari ini misalkan kita gunakan mobile banking. Maka perlu ada orang-orang yang menyediakan pipa, tanda kutip tadi yang saya sebutkan dari awal, bagaimana menyediakan pipa dari handphone Anda yang mengakses mobile banking sampai ke penyedia data atau kita sebutnya server. ya, Penyedia data atau servernya di lokasi data center atau tempat Pusat datanya di di bank tersebut. Ya, bagaimana itu bisa tersalur dari satu customer, satu pelanggan ke bank, kemudian dari bank kembali ke customer tersebut sesuai kebutuhan dan itu bisa digunakan oleh sekian puluh pelanggan, sekian ratus pelanggan, sekian ribu pelanggan tanpa ada yang time out, tanpa ada yang tidak terlayani, semua datanya tidak ada yang berubah, semua transaksinya valid. Nah itu dikerjakan oleh yang disebut oleh network and security engineer atau kalau dalam divisi yang ada di industri disebut sebagai divisi infrastruktur. Nah, kalau bicara divisi infrastruktur ini bagaimana kita belajar? Kita harus hands on. Jadi yang namanya infrastruktur ini mungkin sama dengan bidang-bidang IT yang lain mau bicara mungkin Bu Meli punya punya concern di bidang Database, ERP, kemudian ada teman-teman yang lain mungkin di programming, ada yang di artificial intelligence, dan bidang yang lain. Di bidang network and security ini sama. Kuncinya adalah praktis, praktis dan praktis, Hands-on, hands-on, dan hands-on. Jadi teman-teman kalau mau menguasai bidang ini, bagaimana caranya? Hands-on. Cari cara. Yang pertama hands-on yang betul-betul nyemplung ke kolam. Jadi betul-betul nyemplung ke kolam, cari kesempatan untuk bisa bekerja di bidang... Divisi infrastruktur tadi, bisa tempat yang kecil, misalkan di, di sebuah kantor, kita bisa magang di sana, di sebuah kampus kita bisa magang di sana, di sebuah industri kita bisa magang di sana, atau kita bisa uh, bangun infrastruktur sendiri di rumah. ya Kita bisa belajar dari dari banyak banyak cara, apakah kita bisa lihat di Youtube, beli buku, tanya teman, kita coba di rumah kita, bagaimana rumah kita mungkin ada dua lantai dengan, dengan beberapa kamar, mungkin kita tiga bersaudara kita mau main game online di rumah. Nah, kita coba untuk yuk kita bikin jaringan sendiri di rumah. Kita bikin network sendiri di rumah. Coba pasang sendiri. Nah, itu namanya hands on. Tapi bisa juga kita hari ini kita bisa hands on dengan dengan kolam virtual. Tidak harus nyemplung ke kolam betulan. Ada cukup banyak kolam virtual. Jadi istilahnya kalau di network and security engineer itu kita sebut sebagai lab. Ya, sebagai laboratory. Nah, laboratory virtual dan ada cukup banyak uh, tools yang kita bisa download dan itu tidak harus berbayar dan kita bisa belajar bagaimana untuk build infrastruktur di di sebuah virtual lab ini. Tentu saja virtual lab ini tidak bisa mewakili real life. Kalau teman-teman bisa dapat yang real life akan lebih baik tapi at least someday kalau kita dapat kesempatan ke real life ini skill di virtual lab udah bisa sudah bisa menolong kita. Tidak harus start dari nol lagi. Jadi teman-teman kalau hari ini mau nyemplung ke area ini, bagaimana caranya, dari saya bilang adalah hands on, praktis. Tidak ada cara lain. Saya suka bilang ke mahasiswa yang saya ajar, yang namanya jam terbang itu nggak bisa kalian download. Yang namanya jam terbang itu harus kalian jalani dari hari ke hari, praktek, gagal mungkin, nggak sempurna mungkin, harus nyoba sekali lagi baru bisa jalan, mungkin uh, sudah di-planning tapi ternyata tidak tidak sesuai uh, planning, di tengah-tengah jalan ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan ini itu dan sebagainya, tapi itu hands on, itu jam terbang. Jadi uh, jam terbang tidak bisa di-download kalau mau bergerak di bidang network and security, ya nyemplung ke kolam, belajar untuk bikin infrastruktur, baik di virtual ataupun di real. Itu Bu Meli yang bisa saya sampaikan. Oke. Terima kasih nih kok penjelasannya. Kok Timo, kan saat ini sedang studi lanjut nih. Yeah, yeah. Boleh nggak ceritakan perjalanannya? Studinya dan ini... Sebenarnya bidang ini tuh dipilih sejak kapan sih kok? Sampai dicintai Wah. sekali bidangnya. <laughs> <laughs> yeah. Wah ini ini pertanyaannya cukup panjang ya Mel. Jadi... Mungkin kalau ditanya... Kenapa nyemplung di bidang ini? Ini... ini mungkin bisa dibilang by chance by accident by divine, de nggak tahu ya saya nggak bisa nggak bisa bilang seperti itu by choice juga bisa jadi tapi kok kalau Meli tanya Kenapa akhirnya pilih bidang ini jadi uh, long story short saya waktu S1 saya kuliah di Jogja kemudian sambil saya kerja ya saya sambil kerja sambil kerja karena uh, ngisi waktu luang juga nambah uang saku juga saya kerja. Nah di, di, di tahun itu waktu saya be, waktu saya kuliah itu zamannya warnet. Ya sekarang udah nggak zaman warnet. Waktu itu zamannya warung internet atau warnet. Nah saya kerja di situ. Nah ketika kerja di situ saya mulai ketemu yang namanya infrastruktur ya jaringan di mana satu komputer ke komputer lain di warnet tersebut terhubung. Kami bisa main game online bareng kemudian bagaimana internet itu didatangkan dari internet service provider ataupun dari dari luar warnet tersebut sampai ke dalam warnet dan koneksinya bisa lancar dan seterusnya. Jadi pertama kali saya, saya memang kuliah di IT atau di computer science, di ilmu komputer, tapi pertama kali hands on dengan network itu ketika saya bekerja. Nah, satu tahun bekerja di situ, kontrak selesai, saya kemudian kurang lebih satu bulan itu tidak bekerja, maksudnya kembali ke fokus kuliah, tapi tiba-tiba dipanggil lagi oleh oleh atasan saya yang sama dan beliau punya usaha baru yang namanya internet service provider. Nah internet service provider ini yang menyediakan internet untuk penye pelanggan akhir, pengguna akhir untuk end user. Misalkan kita di rumah di kampus kita mau menggunakan internet maka internet service provider yang menyediakan Baik menggunakan kabel atau nirkabel ke rumah atau ke kantor kita. Nah, saya kerja di situ. Itu kurang lebih setengah tahun mungkin saya kerja di situ. Ya, mungkin setengah tahun sampai satu tahun saya kerja di situ. Kemudian pindah, pindah, setelah itu kontrak selesai, pindah ke internet service provider berikutnya. Jadi, ada satu internet service provider lain yang skupnya lebih besar di kota Jogja. Saya kerja di sana. jadi jadi... Kapan mulai nyemplung di bidang ini? Ketika saya mulai magang, ya, magang kerja atau nyambi kerja sambil kuliah. Nah, dari situ itu membentuk pola pikir saya. Akhirnya, skripsi saya atau tugas akhir saya waktu itu juga ke arah sana. Kemudian, ketika bekerja di Maranatha, sekalipun mungkin juga ngajar yang lain-lain, tapi pada akhirnya kembali ke situ. Ya, apa ya? Saya sudah punya anak tangga yang saya bangun sekian lama. Saya ketika mengajar juga lebih fokus ke arah network and security, kemudian diberi kesempatan oleh Maranata untuk kuliah S2, saya ambil tesis ketika S2 juga ke arah network, kemudian ambil sertifikasi juga didukung oleh Maranatha. saya ambil sertifikasi-sertifikasi yang ke arahnya network and security, dan sampai sekarang ketika harus mengambil keputusan di S3, mau ambil bidang apa, ya saya berpikir yang logis saja, bahwa selama ini anak tangganya saya sudah susun di area network and security. Saya mungkin sudah sudah belasan tahun di area itu. Dibilang expert belum, tapi tentu saja sudah jauh dari titik awal sehingga saya ketika S3 juga mengambil ke arah e, network gitu mel. Jadi e, seperti itu perjalanannya sehingga hari ini S3 dan fokusnya juga arah ke arah jaringan komputer atau komputer network gitu Mel. Nah jadi teman-teman kalau tertarik di bidang network and security bisa ngobrol banyak banget nih sama Kotimo ya. Nah sebagai ya, penutup semoga. mungkin ada pesan-pesan dari Kotimo untuk anak muda di Indonesia agar terus belajar dan berkarya nih. Oh anak-anak muda ya. Ya. Hmm. Untuk anak-anak muda kalian punya banyak energi dan hari-hari ini kalian punya banyak resource. Ya memang Sekaligus juga banyak distraction sebetulnya. Tapi di sisi lain, kalian punya banyak resource. Hari ini internet, tanda kutip, murah. Hari ini komputer, baik berupa yang mobile, baik yang laptop, baik yang bentuknya personal computer di rumah, tanda kutip, murah. Jadi hari ini bagi, anda yang, bagi kalian yang ingin mendalami bidang IT, modalnya itu, tidak harus seperti dulu, di mana personal komputer itu nggak semua orang punya, akses internet itu kita harus bayar per jam dan uh, ongkosnya lumayan. Hari ini, kita bisa dapat internet 24 jam yang harganya terjangkau, kita bisa punya laptop yang kita bisa beli dengan harga terjangkau, kita bisa punya um, handphone yang kita dapatkan dengan harga terjangkau, dan juga cukup banyak Keilmuan yang gratis atau murah, ya, jadi teman-teman, kalau hari ini mau belajar di internet, ada cukup banyak resource yang menurut saya, kalau kita mau luangkan waktu kita, entah seberapa ya, entah seberapa waktu yang teman-teman punya, saya nggak tahu teman-teman kesibukannya apa, karena mungkin ada yang studi, ada yang mulai cari, mulai bekerja, ada yang mulai usaha, dan sebagainya, di waktu yang teman-teman bisa spare ambil waktu untuk bisa membangun sesuatu ilmu ilmu baru di situ atau mendalami ilmu yang selama ini teman-teman sudah sukai. ya Konon katanya ketika kita sudah mempelajari sesuatu selama 10.000 jam kita akan jadi expert, kita akan jadi ahli. Jadi di masa-masa teman-teman masih muda punya waktu yang luang, luangkan sebagian waktu untuk mendalami bidang yang teman-teman lihat itu prospek ke depan. Sesuai dengan minat juga, dan semoga sekian waktu ke depan, teman-teman jadi seorang ahli atau expert di bidangnya. Itu yang saya mau sampaikan ke teman-teman semua. Ah, terima kasih banget nih, Kak pesan-pesannya buat teman-teman sama-sama mel.